serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagi kalian yang sudah mensubfor channel ini selalu doakan mudah-mudahan kalian selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan, mudah-mudahan selalu lancar dan sukses pastinya. Amin. Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat persahabat ya Keseruan Bunda Lesti Kejora di acara anniversary MS Glow yang ke-6 tahun Penampilan Bunda Lesti Kejora memang luar biasa, sangat cantik Membuat semua orang terpukau, terpesona melihat penampilan yang sangat luar biasa dari Bunda Lesti Warga Konoha pun persahabat ya pastinya bangga Pastinya bahagia sekali malam hari ini Tidak tampil dan tidak nyanyi di TV Tetap ya di acara Off Air pun Persahabatnya Bunda Lesti tentunya menyanyi Ini yang membuat kita semakin bahagia Alhamdulillah persahabatnya Bunda Lesti Menampilkan penampilan terbaik Dan selalu menyuguhkan kejutan untuk kita semuanya kita lihat juga bersahabat momen selanjutnya. Ada potret Bunda Lesti bersama Kak Sandi Purnailasari. Wow, Masya Allah. Malam hari ini cantik banget ya Bunda El. Membuat kita kagum pastinya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Bunda Lesti, mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan. Amin. Di belakang ada Kak Maharani Kemala juga. Forza ya Kak Maharani juga, ini sangat baik banget sama Lesti. Kemarin, Forza ya, Kak Maharani Kemala memberikan hadiah baju untuk Bunda El. Masya Allah. Pokoknya, mudah-mudahan, idol kesengan kita semakin banyak dukungan, semakin banyak support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu terus mencintai Leslar Family. Dan mudah-mudahan persahabat ya, untuk hubungan dengan Kak Sandi purnamasari juga Tetap terjaga dan terjalin dengan baik, silaturahmi Kemudian juga kita lihat persahabat ya, Masya Allah Bunda El memang sangat-sangat cantik malam hari ini Insya Allah persahabat ya, kebaikannya Bunda Lesti Itu menjadi ladang pahala di akhirat Amin Karena game saja persahabatnya mengetahui kalau Bunda Lesti Kejora adalah orang baik. Ini keren banget. Kemudian juga persahabatan kita lihat di sini ada momen nih saat di acara Anniversary MS Glow ya. Ternyata bintang tamunya juga ada tentunya Aldi Taher menyanyikan lagu Lesti Sayang Rizky Pilar. Lagu tersebut berkumandang di acara Anniversary MS Glow yang ke-6 tahun. Tepat banget ya, waktu Bunda Lesti di atas panggung Tiba-tiba Aldita Hair tentunya masuk di segmen tersebut Dan menyanyikan lagu Lesti Sayang Rizky Bilar Masya Allah banget ya Ini kejutan juga untuk warga Konoha Alhamdulillah persahabatnya Keseruan, kebahagiaan selalu kita dapatkan Mudah-mudahan Bunda L tentunya memberikan karya-karya terbaru dan singlenya mudah-mudahan segera rilis bersahabat kemudian juga kita lihat bersahabat ya di IGS-nya Papa Bilar satu jam yang lalu bersamaan dengan acara anniversary MS glow ternyata Papa B memang tentunya beda acara persahabat ya, tidak gabung dengan Bunda Lesti, Papa B meeting dengan tentunya para pebisnis pastinya doakan mudah-mudahan Idola kesengan kita selalu lancar Dan mudah-mudahan project yang tentunya jalani juga Ini diberikan kesuksesan bersahabat ya Kita bangga dengan keduanya mulai aktif Mulai bangkit Kita yakin Leslar Entertainment pun akan kembali bangkit Dengan semangat yang baru Kita lihat juga ya setelah meeting Ternyata Papa B langsung lanjut main sepak bola bersama Toba Boys Karena malam hari ini itu adalah partai final di Liga Toba Boys persahabat ya malam hari ini. Keren banget Papa B, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia untuk idola kesayangan kita. Apa ini pun diunggah kembali oleh akun Dunia Leslar, kalimat caption pun dituliskan. Habis meeting langsung lanjut main bola nih, semangat Papa B. duh senyumnya Masya Allah, katanya tuh luar biasa banget persahabat ya. Alhamdulillah, malam hari ini full vitamin disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Kemudian juga kita lihat persahabat ya outfit yang dikenakan oleh Bunda Lesti saat mampir ke tempatnya kobas. Emang outfit yang dipakai oleh Bunda L ini kece banget persahabat. Dimulai dari baju merek Zara yang dibuka. Kenakan itu dibantu seharga Rp 799.900 untuk celana juga yang dikenakan dibanderol Rp 549.900. Ini bukan kaleng-kaleng berlebihan, dia ya. Dan kita lihat, untuk tas yang dikenakan oleh Bunda Lesti mencapai Rp rupiah untuk harga. Tas yang dikenakan, yang dipakai oleh Bunda Lesti Dan kita salvok juga dengan sepatu Gucci yang dipakai oleh Bunda el Itu dibanderol 8.369.665 rupiah Ini keren banget sahabat ya, Ini bikin salvok dengan sepatu yang dipakai oleh Bunda L Karena sepatu itu adalah sepatu bersejarah banget Itu sepatu hadiah ulang tahun dari Papa Bilar Masya Muda El, Papa B mudah-mudahan selalu lancar rezekinya Mudah-mudahan selalu berkah barokah Dan semoga rezeki idola kesayangan kita pun bisa nular ke kita semuanya Amin Kita tentunya masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru lainnya di malam hari ini Jangan kemana-mana para berterus terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari Leslar Tentunya